wadidaw lihat teman-teman di sini banyak sekali mainan berlumpur Wah sangat berlumpur ya mainannya Oke teman-teman Wah di sini sudah ada air teman-teman untuk mencuci Mari kita bersihkan mainan-mainan berlumpur ini teman-teman Oke kita ambil yang ini ya teman-teman kita cuci. Wah, lihat teman-teman. Ternyata ini adalah si gani, teman-teman. Wah, keren. Kita masukkan ke wadah ya. Lanjut yang mana? Yang ini ya teman-teman Kita bersihkan Kita cuci Agar bersih teman-teman Wadidaw Lihat teman-teman Ini ternyata adalah Truk molen teman-teman Wah mantul Masukkan kuah ada ya Lanjut yang mana? Yang ini ya, teman-teman. Kita cuci sampai bersih. Oke, wadidaw! Lihat, teman, ternyata ini adalah harimau. Wah, seram sekali ya! kita masukkan kuah, wadah lanjut yang mana yang ini ya teman-teman kita cuci lagi cuci-cuci wah wah wah lihat man ini adalah motor wah mantul lanjut yang mana yang ini ya teman-teman Wah sangat berlumpur mari kita cuci wadidaw lihat teman ternyata ini adalah sapi perah teman-teman Wah warna putih hitam teman-teman Oke kita masukkan kuada ya lanjut yang mana yang ini ya kita cuci cuci sampai bersih wadidaw lihat man ini adalah kuda wah keren sekali ya kita masukkan ada lanjut yang mana yang ini ya Wah sangat berlumpur teman-teman Wah lumpurnya tebal sekali kita cuci cuci cuci mandi-mandi sampai bersih Wah lihat teman ternyata ini adalah ayam betina wah ini bisa mengeluarkan telur wah mantul masukkan ke wadah ya lanjut yang mana yang ini ya teman-teman kita cuci lagi wadidaw wadidaw lihat teman ini ternyata adalah domba wah keren sekali ya Masukkan ku ada. Lanjut yang mana? Yang ini, teman-teman. Kita cuci lagi. Wadidau. Lihat, teman-teman. Ini adalah jerapah. Wah, panjang sekali lehernya. Kita masukkan ku ada ya. Lanjut yang ini ya teman-teman, kita cuci, cuci-cuci, sampai bersih, wadidaw, wadidaw teman-teman, lihat, ini adalah mobil polisi patra, Wah, mantul, kita masukkan kuadah ya, lanjut yang mana? yang ini teman-teman kita cuci lagi, cuci cuci sampai bersih. Wah wah wah, lihat teman-teman, ini adalah kuda zebra. Wah, putih belang belang hitam teman-teman. Wah mantul Masukan ku ada ya Lanjut yang malam teman-teman Lanjut yang ini ya Kita cuci Kita cuci Wadidaw Lihat teman Ini adalah dinosaurus Wah seram sekali ya Ya masukkan ke wadah. Lanjut yang mana, teman-teman? Yang ini ya. Wah, lihat ini, sangat melumpuh. Ini apa, teman-teman? Ya, sepertinya kok gemuk sekali. Ya, hehehe. Wah, wah, wah, lihat ini adalah badak bercula dua. <SILENCIO> <SILENCIO> Wah gemuk sekali ya. Kita masukkan kuah dah. Lanjut yang mana? Yang ini ya teman-teman. Kita cuci. cuci, cuci sampai bersih. Wah lihat man, ini adalah ayam jago, oh, ayam jantan. Wah mantap sekali ya langsungin ke wadah lanjut yang mana yang ini ya teman-teman kita cuci lagi cuci terus sampai bersih wadidaw lihat man ini adalah si raja hutan ini adalah singa wah keren kita masukkan kuah. Ada ya teman-teman wah kita lanjut teman-teman ini yang terakhir oke kita cuci wadidaw lihat ini ternyata ada kuda wah warna hitam Ah, keren sekali ya teman-teman oke masukkan ke wadah oke teman-teman mainannya sudah kita cuci semua dan sekarang sudah bersih oke kalian jangan lupa subscribe ya teman-teman agar kita nanti bikin video lagi teman-teman oke sampai jumpa di video berikutnya bye-bye